Dalam rangka menyambut ulang tahun ke-15 SMAK Frateran Momere, maka diadakanlah Lustrum III. Lustrum itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu penanggalan pada sebuah periode lima tahun. 15 tahun sudah SMAK Frateran Momere berkiprah di Bumi Sika. Dalam periode ini, tentunya sudah banyak torehan-torehan prestasi yang diraih. Tidak hanya di bidang akademik, di bidang non akademik pun banyak prestasi yang diukir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 yang diiringi oleh drum band SMA Kafatern Momere. Baik, saat ini saya sedang bersama ketua panitia lustrum ketiga ini ada Pak Bosko. Selamat sore Pak. Sere. Ya Pak, ini mau tanya-tanya sedikit Pak. Uh, sebenarnya Sip. lustrum ini apa sih Pak? Hasta lima tahunan lustrum lima. Lalu, lulus lulus yang ketiga jadi SMA lulus keberadaannya di lulus sudah lima tahun. Jadi tahun. ungkapan sebagai ungkapan kebanggaan kami atas kehadiran dan kehadiran SMA keberadaan SMA ini di lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus lulus kami, lulus uh, kami lulus lulus lulus lulus Hari ini sebagai pembukaan bus punggung tiga tahun 2015 itu nanti jatuhnya pada tanggal 22 Juli tapi berhubung karena ada tiga kegiatan besar yang akan kami jalankan yang pertama yaitu turnamen voli futsal lalu yang kedua ada seminar tentang pendidikan dan juga perayaan puncak di tanggal 22 Juli maka kepala sekolah dengan kebaikannya dengan juga target-target tertentu yang sudah ditimpikan kami menjalankan kegiatan ini mulai hari ini tanggal 5 Maret 2020 dan diharapkan berakhir di tanggal 14 Maret. Nah, untuk peserta dari uh, voli dan futsal ini itu dari mana, Pak? Peserta voli futsal itu S, uh, pelajar SMP se-Kabupaten Risikan. Uh, untuk lalu... Untuk voli ada 13 tim yang akan terlibat dalam hajatan uh, ini, dan untuk futsal ada 18 tim. Kami harapkan dalam beberapa hari ini kita bisa menjalankan semua itu dengan baik, dan juga tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita capai misalnya uh, memberikan wadah untuk perkembangan bakat dan minat bagi anak-anak kita, uh, lalu juga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan atas semua berkah dan karunia yang telah kami terima. Kami membuka turnamen ini dengan maksud juga masyarakat ikut terlibat dan terhibur di dalam kegiatan semua. Oke, nah sekarang terkait persiapannya Pak. Persiapannya ini sudah mulai dari kapan Pak? ya Pak? Sudah dari dua bulan lalu. Dua bulan lalu kami sudah menjalankan persiapan itu. Bahkan ada yang... Sudah nekat-nekatan itu dari semester lalu sudah mulai Iya. Oh. Misalnya di tarian Lalu mereka coba berlatih kemudian Ya mencari kira-kira format yang pas Untuk membuat sebuah acara yang dengan kebiar itu seperti apa Benar-benar mereka Jadi memang persiapannya sudah matang ya Pak ya? yeah. Oke, okay. nah harapannya sendiri akan uh, lustrum ini seperti apa Pak? Ya, yeah. baik harapannya SMA Gofrateran Semakin hari semakin kuat Solid Secara ke dalam, internalnya lalu solidaritas, karena memang dunia sekarang kita, kami juga sadar bahwa persaingan semakin, semakin tinggi yang dituntut itu bukan hanya kita mengandalkan kuantitas, jumlah, peserta didik, tapi juga kualitas yang kita jual. Jadi, apa saja yang ingin kita capai kalau kita jual kualitas dengan sendirinya? Kita berubah, cita-cita Mardi Viata memang saya akui. Saya mengajar di sini, tapi saya akui bahwa mereka sebagai satu sebuah lembaga yang cukup kuat dalam segala hal. Moga-moga saja kami kemudian bisa membangun sumber ini makin Makinharis. dengan tarian flash mob dan berbagai atraksi dari siswa-siswi SMA Keflateran Momere yang menampilkan bakat dan kreativitas yang dimiliki oleh para siswa.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 Setelah itu sambutan dari Kepala Sekolah SMAK pratran Momere Frater Maria Paskalis BHK Para tim akan memperebutkan total hadiah sebesar 27 juta <tuk> Selamat pertanding duta-duta terbaik dari masing-masing sekolah Buktikan bahwa Anda yang terbaik dari yang baik dan sambutan sekaligus pembukaan rangkaian kegiatan lustrum 3 SMAK Frateran Momere oleh ketua yayasan Mardiwiyata Superwakilan Momere Frater Maria Herman Yosef BHK pembukaan ditandai dengan pelepasan balon udara yang bertuliskan lustrum 3 SMAK Frateran Momere Saat ini saya sedang bersama Kepala Sekolah SMA Kefrateran Momere ada Frater Paskali. Selamat sore Frater. Selamat sore. Ya, uh, saya mau tanya nih Frater, uh, yang unik dari lustrum kali ini, lustrum ketiga ini apa Frater? Uh, yang unik adalah saya melihat dari sisi tema, yaitu bermain merdeka, uh, merdeka Bermain Sambil Belajar. Nah ini tema ini diusung dengan konsep besar, itu menyambut apa yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Nadon Makarim, bahwa sisi yang perlu diperhatikan adalah soal pembentukan karakter. Maka uh, Lusrum ketiga menjadi wadah untuk bagaimana anak-anak uh, atau duta-duta terbaik dari SMP-SMP ini, mereka punya karakter dibentuk dalam uh, bermain. Oke, okay. Prater, uh, kenapa dipilih uh, voli dan futsal untuk Lusrum kali, uh, kali ini? Oke, okay. uh, hadirnya SMA Kavrateran di zaman ini juga membaca peluang yang cukup cepat soal uh, uh, futsal, pertandingan futsal dan voli ini uh, untuk anak-anak muda di Nianshika ini tidak kalah juga dengan anak-anak di Jawa ya, mereka cepat sekali berkembang di futsal dan juga uh, bola voli dan lebih-lebih mereka mulai meninggalkan yang namanya sepak bola lapangan besar nah ini anak-anak uh, muda Sangat pekas sekali dan mereka mudah uh, berkumpul di uh, futsal itu sendiri Nah mungkin Prater bisa kasih motivasi untuk uh, para peserta yang bermain saat ini Sampai dengan final nanti Prater Oke okay, uh, motivasi saya untuk semua tim Saya melihat bahwa mereka adalah duta terbaik dari masing-masing sekolah Dan mereka semua kemudian memetik kemenangan Saya melihat bahwa kemenangan pribadi dan juga kemenangan publik Nah, kemenangan uh, pribadi, bermain sambil belajar dan uh, lewat momen ini sebagai sarana mereka belajar untuk membantu kedisiplinan dan juga uh, mereka lebih mengenal dirinya. Nah, sedangkan kemenangan publik, mereka dilatih diasah untuk bagaimana memanajemen dalam permainan dan mereka uh, kerja bersama dalam proses untuk mencapai uh, kemenangan itu sendiri. Nah harapannya sendiri ini Frater untuk uh, mungkin kegiatan ini atau untuk Frater, uh, SMK Frater kedepannya atau saat menjelang ulang tahun ini seperti apa Frater? Uh, harapan Frater bahwa uh, gaung dari Lusung 3 ini sebenarnya representasi dari SMK Frater sendiri sudah 15 tahun di Nian Sika, dan bahwa kami menunjukkan bahwa kami ada sehingga uh, dengan keberadaan itu kami bisa memberikan sesuatu untuk Nian Sika